Waspadai pergerakan oil sedang tertahan di sekitar area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan oil terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke bawah dan menembus level 67.86 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 66.89. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212